hari ini masuk bab bab satu iaitu basic asas di dalam financial trading ataupun dalam cara-cara yang membuat analisis the first thing the first everything yang you nak buat bila you buka you punya chart, bila you buka you chart apalah apalah, apalah. ialah mencari support and resistance support and resistance is very very very important ok kalau saya lukiskan kat sini konsep asas support and resistance katakanlah price naik ke atas And then, turun ke bawah. And then, naik ke atas. Okay. So, yang dekat atas puncak sini. Puncak sini saya tandakan sebagai warna merah. Kita namakan dia kan sebagai resistance. Ataupun R saja. Resistance iaitu harga tertinggi sebelum price turun ke bawah. Biasanya resistance dalam bentuk shadow. Okay. And then, dekat bawah sini. Dekat bawah sini pula kita namakan dia sebagai support. Iaitu harga terendah apabila price turun ke bawah dan naik ke atas katakanlah, katakanlah price turun ke bawah, naik ke atas and then turun ke bawah semula maka perkara yang sama ialah di bawah ini adalah support, sebab price naik ke atas, kita tandakan sebagai S support dan atas di sini, di mana price naik ke atas and then turun ke bawah kita namakan sebagai resistance, ok harap awak faham, this is very very basic So, bila awak buka cat, katakan yang awak buka cat, kita ada banyak, uh, kita ada banyak <coughs> support resistance, support resistance, support resistance. So, katakan this is, so, bila awak buka ni, kalau boleh, support air resistance kita, kita nak cari yang time frame besar, H1 ataupun H4 ataupun daily, uh, Biasa saya akan buat di H4 lah, di H4. So, kita tandakan sebagai line saja. di sini kita ada resistance, ok. And then, kita ada resistance sini. And then, ada yang tanya. Macam mana kita nak tandakan support atau resistance? Kita tandakan di tempat yang tajam-tajam. Shadow. So, kalau saya lukis di sini. Saya lukis di di pin. Okay. Katakanlah kita ada CS satu. CS yang panjang. Something like this. And then, kita ada shadow di atas. So, cara penandaan support atau resistance ialah ianya mesti berada di di atas shadow ataupun betul-betul di hujung shadow Okey, ini adalah resistance kita kita tak nak marking dekat body. kita tanda dekat shadow Okey, ini adalah resistance Okey. so and satu lagi katakan dekat bawah ni ada satu shadow ke bawah and then <coughs> apa kita buat ialah, kita tandakan support dia berada di shadow paling bawah biasanya You akan perhatikan bahawa support air resistance ni dia mempunyai shadow yang panjang, panjang, panjang, panjang. Okay. Kalau you tengok contoh di, di cat ni, kita nampak kat sini. Shadow dia panjang, panjang. Dia paling bawah, paling atas, paling bawah, paling atas. Salah satu cara untuk menanda support air resistance adalah dengan menggunakan line chart. Kalau you tukar kepada line chart, di sini dekat bagian candlestick ni, you tukar kepada line chart. Okay. Saya buang indicator ni dulu. Kita ada satu indicator. Err... Uh, candlestick delete <coughs> so kita akan dapat kita punya line chart so property saya tukar line chart kita color warna hitam line graph kita tukar warna hitam maka dia akan nampak lebih jelas so apa yang buat you markingkan tempat yang tertinggi Okey, di sini tempat tertinggi di sini tempat yang tertinggi di sini tempat yang terendah ini adalah support kita di sini kita ada satu support Okay. Di sini kita ada Satu support Di sini kita ada satu resistance Di sini kita ada support Di sini kita ada Resistance Di sini kita ada support Di sini ada support Dan di sini ada support Alright So inilah cara menandakan okay, Cara menandakan untuk kalau kita susah nak cari Support resistance, support resistance. So, lepas once dah, dah, dah dapat mendalam ni, kita tukar kepada candlestick. So, apabila kita dah dapat candlestick, kita akan nampak bahawa shadow ni kadang-kadang terlebih. Eh? Kalau you tengok tadi dekat dekat line chart, dia dekat sampai sini saja. Tetapi, bila tukar candlestick, dia terlebih kat di atas. Sebab kenapa? Sebab line chart mengira harga close. Harga close suatu price. Okay. <coughs> Sorry. So apa kita buatlah kita tukar balik kepada candlestick dan kita adjust semula kita punya resistant. Di sini ialah kita punya resistant. Tandakan di hujung betul-betul sini. Alright. Sini kita ada resistant. Yeah. sorry kita ada, kita ada support. Sini kita ada support. Sini kita ada support. Eh sorry kita ada resistant. Di sini kita ada 1 2 3 resistant kita ambil yang paling tinggi. Di sini kita ada support. ada support And then di sini kita ada support kita betulkan lagi kita punya support di sini kasih dia betul-betul dekat shadow bawah alright ok di sini kita ada kita tolak tepi dulu di sini kita ada support di sini kita betulkan dia support kita di sini kita ada support Dan di sini kita ada resistance So macam inilah cara kita menandakan Kita punya support and resistance And then satu lagi Bila you dah tandakan you support and resistance Kita tandakan uh, dengan anak panah Kita letak anak panah Kalau resistance kita tandakan anak panah ke uh, Menunjukkan ke bawah Maksudnya ini adalah resistance So kita just letak saja dekat mana-mana tu Resistance Resistance Resistance Resistance Kalau ada empat resistance kita letak dekat empat empatnya. Okey, and then, kita letak anak panah bawah pula. Satu. Sini ada support. Sini ada support. And, di sini kita ada. Support. Okey, satu. Dua. Tiga. And then, kita ada support lagi dekat sini. Just adakan semua. Kita ada support. And then, kita ada. Support over here. Kita ada resistance kita ada resistor di sini kita ada resistor di atas kita ada support di bawah. Alright. So now kita dah tahu dah kita dah marking betul. -betul. Kita ada satu lagi support yang tinggal dekat sini. Oh here satu and over here ada satu lagi. Alright, I think dah, dah, dah cukuplah untuk kita punya penandaan support dan resistance dia boleh pakai mana-manakala mana, -mana lah. Kalau nak cantik, manual dia boleh resistor warna merah ataupun support warna biru ataupun tak kisah, apa-apa colour pun boleh okay. so <coughs> penting, benda ni penting nanti sebab kita akan gunakan kita akan gunakan support and resistance, sebab lepas ni kita akan belajar tentang significant support dan juga significant resistance, dan kita akan gunakan macam mana uh, significant support dan significant resistance kita akan gunakan di dalam trading kita, macam mana nak gunakan dia sebagai SBR ataupun RBS iaitu di mana berlakunya role reversal fenomena Ataupun menggunakan support and resistance sebagai QML kita atau sebagai setup fake out, which is very very important. So, pada masa sekarang just marking lu support and resistance, resistance support, support and resistance penandaan menggunakan shadow.